Jadi kalian pengen kerja di SCP Foundation sebagai D-Class? Ya, walaupun awalnya gue nggak ngerti kenapa sih kalian tuh pengen jadi D-Class. Tapi siapa tahu ya kan? Dan gue di sini bakalan ngasih tahu gimana caranya menjadi seorang D-Class. Jadi di SCP Foundation itu punya tingkatan personal yang beda-beda, mulai dari E-Class atau kelas A sampai dengan A-Class atau kelas A. Kalian bisa tonton video kita tentang semua kelas yang ada di SCP Foundation di sini kalau pengen tahu informasi lebihnya. Tapi dengan singkat, jelas, dan padat, di kelas itu adalah kelompok orang-orang yang bekerja di SCP Foundation sebagai subjek atau megang SCP-nya itu secara langsung. Jadi mereka tugasnya ya agak jauh misalkan suruh megang SCP, deketin SCP, lakuin sesuatu ke SCP-nya macem-macem deh pokoknya. Ya meskipun kebanyakan bahaya sih kayak misalkan ngabersihin kandang SCP-173, tapi juga nggak banyak ngurus si yang gak berbahaya sama sekali ya tergantung keberuntungan kalian sendiri jadi gimana caranya menjadi seorang di kelas ya ada berbagai cara yaitu yang pertama adalah menjadi orang dengan hukuman kematian semua di kelas itu isinya orang-orang yang ngakut kejahatan atau kriminal yang paling berat banget saking beratnya mereka pun dikasih hukuman bukan penjara seumur hidup tapi hukuman mati maksudnya tuh kayak gimana ya mereka melakukan kejahatan seperti pembunuhan jualan narkoba genosida dan kejahatan lainnya yang parah banget sehingga pemerintah atau polisi itu Kayak wah, ini udah nggak ketolong, langsung dibunuh aja daripada dipenjara. Nah, dikarenakan mereka sudah dikasih hukuman paling berat yang ada, yaitu hukuman mati, biasanya nanti ada orang yang bekerja dari SCP Foundation bakalan datengin mereka dan datanya. Kayak woi lu mau hidup gak? Cuma nanti harus kerja sama kita, oke. Okay? dan kerjaan itu ya jadi kelas di, di SCP Foundation ya meskipun gak enak banget karena sama aja sih yang satu nanti mati ditembak polisi karena hukuman mati yang satu nanti mati karena lehernya diprotekin sama SCP 173 tapi lebih mening mana kalau menurut kalian di posisi ini? itu salah satu cara untuk menjadi kelas. tapi mungkin kalian nanya Ka kan di Indonesia jarang banget ada yang namanya hukuman mati Bahkan koruptor atau pembunuh aja cuma dipenjara penjara seumur hidup Terus SCP Foundation Indonesia dapetin di dari mana tuh? Nah, betul banget, kalau di Indonesia itu jarang banget ada yang namanya hukuman mati Maka dari itu ada cara kedua, yaitu yang biasa kita sebut sebagai protokol 12 Apa artinya tuh? Artinya dalam kondisi tertentu, kalau emang nggak ada sumber manusia yang bisa dijadikan di klas, SCP Foundation bisa pakai orang-orang seperti tahanan politik pengungsi dari negara lain, pengemis, dan orang-orang yang setidaknya kalau hilang tuh nggak bakal ada yang nyadar. Kita bakal culik mereka dan kita jadiin di kelas. Jadi, kalau Pak Budi si pengemis yang biasanya kalian temuin di jalan saat ke sekolah tiba-tiba hilang dan nggak muncul, itu berarti udah kita pindahin dia ke tempat aman. Dan kalau kalian coba untuk melaporkan tentang hilangnya Pak Budi kepada polisi setempat atau Pak RT, nanti kita semua akan cari di mana kalian tinggal dan akan kita proses juga keluarga kalian semua sampai tidak ada yang tersisa. Oke? Okay? Tapi ya gitulah caranya kalian menjadi seorang di class dan gimana caranya kita dapetin orang-orang yang dijadiin di class tanpa harus kehabisan sama sekali. Jadi sekarang tahu kan kalau kalian berminat jadi di class harus ngapain aja biar nanti kita datang ke kalian. Itulah cara kalian menjadi di class Mungkin di video yang akan datang kita akan coba untuk jelasin caranya menjadi MTF atau Guard yang ada di SCP Foundation atau bahkan peneliti yang ada di SCP Foundation. Jadi gitulah. See you guys di video selanjutnya dan selalu secure, contain, dan protect.